Enak banget ya bunya. Uh, dorong terus. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Maki belakang. Oke, okay, gen. Kasih bola berenang. Oh iya, yeah, iya. Yeah. Bukan bola berenang ya, bolanya peo ya. Baik, baik, baik. Bulannya peo. Unjuk, Ini berbosa orang. Oke. Okay. Oh uh, Pusninya. Betawi, ih, ih, oh. nice oke okay. satu lagi ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, mungkil guys ke ih, ih, tapi untung ih, selamat, ih, ih, Oke, okay. Tor, tar. Uh, mangkuk. Buku-buku rusuh buku. banget ya. Hmm. Darah hitamnya itu loh. Udah, udah, kita lagi. Ini Kenapa masuk semak-semak sih? Ribet ya, kalau masuk semak-semak ya. Masuk semak-semak si ujungnya. Hmm. Hm. cuek amat. <laughs> Meta cuek kerubinya lagi busturin nah kena geng kan dia unstoppable kena geng-geng oi kenapa kita nambah rekap ya ayo jangan ke grup sekarang sen mending chat tuh ya, adek kamu udah, udah, udah berteman belum sama akun ini aja berenanyak <laughs> oke okay. feels bulu-bulu boy boy boy boy boy enak deh dulu nggak inade yang belum dipakai itu si ujungnya menggilo nanti, kosong si ujung, berikan aku bolanya. tadi tiguru bisa ulti bertahan. Oh enggak. Dia iya. Yeah. Endra di belakang, dra, dra, dra, dra. Endra di belakang, Endra! Endra di belakang. Okay, oke, good. Nice monkey. Uduh, itu lihat live style Itu lihat oh live style uzong Kalau live oke. Wah, cute. Mainnya good. Okay. Wow, Disampain sama Neneng. Oh, itu ada Kaja. Lari. Kaget anjir, ketemu mantan. Eh, kayak ketemu mantan. <tong> Ayo, mantap sekali, mangga-mangga. Udah berteman oke, okay, login sekarang. nungguin di lobby Aduh, gue di nanti. Oke, okay, balik. garek nanti sampai si gigi situ. Karena aku gak gatel. Terus, baru basal baik ya, aduh kela kela, kehilah, aduh ambil luar, biru dulu, lumayan lumayan lumayan dapat lumayan, ayo attack go, ya, ya. anjir enggak bisa, ah, naga naga naga it's coming, naga naga naga naga uh untung aku langsung slide ke sini ya guys ya rasakan tenanganku aduh anjing kegeret unstoppable uh, kegeret guys peonnya menunggu jadinya hmm. Hmm. Tuh, itu gak sama malu ketik 2 tuh ayo ayo pada hori ini udah, ini udah ayo Blackstool nya gila hmm, gilu giluan itu Singzong GGS uhuh, Ayo dong kita dapat Eudora Harus gigi-gigiman dong Adalah itu hero yang sangat limited Sekarang sangat langka Halo. Ah jangan pas tengah-tengah sungai kiri kanan itu ada si hmm you don't kami tadi aku pengen apa ya guys ya? Ceceran kayaknya gue ya. Oke. Okay. Lanjut. Oh, jadi-jadi loh banget. Nice. Double kill. Aduh, iya dan yang harus BWO ini ya, guys triple kill mania wow mantap capek aing mana ini gak Nggak ada capek nyangges lah aduh ggs aduh ggs help me yong dia gak ngejar veo kirain dia ngejar veo bersihkan Len. go bersihkan Len, Eudora pulang Kirain bakal ada sampai kayak guys ya, gak tau nih si ujungnya belum dateng. Oke aku harus ujungnya belum duluan. Baik ya, doa detik maaf kalau konsumen perlu mandi emblem. Eh, alah, gimana di ya, emblem katanya guys? Aku sembruk, sembruk. Thank you. MONSTERKEL WON ya oh, yep. Masuknya nih Oh udah, ready Tuh, ambil aja Tuh, dapet aku Awas Eudora, jangan kamu yang open dong Mending Ruby aja yang open Kamu aja yang open, Ri Jangan Eudora yang open dong Aduh, ini keculik dikit langsung hmm, Kelar ini guys Nah Nah Eudora Priben udah, sendirian udah, ya ya udah, Itu udah, hitamnya Sagi kali, Bang kali like jangan sendiri Jangan sendiri Eudora bareng-bareng aja udah, udah, uh, Mantap Ah Mau goreng-goreng <gulau> Jangan salah, <tuh> thank you. Oh, oh iya, coba pakai emblem Eduran yang anjir Beneran, aku semangat sih tuh. Kalau kayaknya masih terjangkau, Mas. Mas, kerja <cerona>. normal. Ah! <summit> coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, coffee, GGS Aduh Help me Anjing Itu darah hitamnya Sakit banget Bersih, bersih, bersih, bersih Pedalan <SILENCIO> kau pake <SILENCIO> Sayang banget ya kan Dapet Eudora Eudora nggak gak ada emblem dong Noriaka habis ini gak gue invite lagi Ah kesel dirinya Lu <SILENCIO> mana Biode?